aplikasi trigonometri. Mari kita carikan masalah satu bagaimana cara menentukan tinggi dengan trigonometri? perbandingan sinus kosinus dan tangan mana yang Jika X sama dengan 100 metas, berapakah di